Sadio Mane tidak pernah lupa dengan tanah kelahirannya. Setiap kali pulang kampung, ia selalu mengabdi untuk desa Bambali. Desa Bambali berada di kota Sediu, Senegal. Sadio Mane lahir di sana pada tanggal 10 April tahun 1992. Afrika Fakzon mengabarkan sejak menjadi pesepak bola profesional, terutama pemain bintang di Eropa, Sadio Mane telah mendirikan rumah sakit di Bambali senilai 445 ribu pounds atau setara dengan 8,1 miliar rupiah. Selain itu, Sadio Mane juga membangun sekolah gratis seharga 4,5 miliar rupiah di kampung halamannya. Bentuk kontribusi Sadio Mane untuk Bambali lainnya adalah menafkahi setiap keluarga 70 euro sama dengan 1 juta rupiah per bulan, menyediakan jaringan internet 4G bagi-bagi laptop dan uang 400 dolar Amerika Serikat bagi siswa dan siswi berprestasi Afrika Fakzon menyebut desa Bambali berpenduduk 2000 orang Sadio Mane dikabarkan juga membangun stasiun pengisian bahan bakar SPBU dan kantor pos di desa Bambali terbaru Dakar 24SN melaporkan bahwa Sadio Mane berencana untuk mendirikan stadion di Bambali. Ketika mudik ke Senegal, penyerang Liverpool yang segera bergabung dengan Bayer Munchen ini rutin bermain di lapangan tanah merah di kampungnya bersama warga Bambali. Saya memutar ulang di tanah bersejarah ini dengan senang hati. Saya sangat suka bermain di tengah hujan di lapangan Bambali... Ujar Sadio Mane, mantan rekan tim masa kecil meminta kepada saya. Mereka mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mengubah ini. Saya bilang, insya Allah saya akan memulai pekerjaannya. Dalam 5-6 bulan stadion yang dibangun nantinya bakal mempunyai rumput sintetis. Saya berharap mitra saya bisa bergabung dengan saya, jelas Sadio Mane. Klub Sultan Premier League Manchester City dikabarkan telah menolak penawaran yang diberikan Chelsea untuk Raheem Sterling Sterling dikabarkan mulai galau di Man City Padahal ia merupakan salah satu penyerang andalan Josep Guardiola di tim tersebut Yang membuatnya galau adalah karena menit bermainnya yang mulai berkurang. Selain itu juga karena kontraknya di City tersisa setahun lagi. Musim depan menit bermainnya diprediksi makin berkurang. Sebab City sudah mendatangkan Erling Haaland dan Julian Alvarez. Rahem Sterling termasuk salah satu penyerang top di Premier League Dengan statusnya itu, ia pun auto menarik perhatian banyak klub top Eropa Ia sempat dikaitkan dengan mantan klubnya, Liverpool Sterling juga disebut diincar oleh Chelsea Ia juga dikabarkan diminati oleh Arsenal Ada juga nama AC Milan dan Real Madrid dari semua klub itu, Chelsea sudah bergerak untuk mendekati Raheem Sterling. Mereka sudah melayangkan penawaran kepada Manchester City. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut Chelsea mengirim proposal senilai 25 juta euro. Akan tetapi penawaran itu langsung ditolak oleh Man City. Sebab harganya jauh dari yang mereka minta. City sendiri diklaim hanya akan melepas Sterling dengan harga minimal 55 juta euro. Chelsea sendiri juga disebut akan segera membuat penawaran baru pada The Citizen. Selain Raheem Sterling, Manchester City juga akan melepas satu pemainnya yang lain. Pemain yang dimaksud adalah Gabriel Jesus. Gabriel Yesus sendiri dikabarkan masuk bidikan beberapa klub, diantaranya Juventus dan Arsenal.